Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, teman-teman semua? Hari ini, semoga sehat-sehat selalu, ya. Hari ini, Rosa lagi main di Semi Serba Oto. Di showroomnya di One Auto Gallery. One Auto Gallery sekarang, Rosa lagi ditemenin temen Mbak yang cantik juga, nih. Untuk tahu lebih lanjutnya, jangan lupa di subscribe, ya, Mbak. Ya, terima kasih yang sudah subscribe. Like, share, ya, teman-teman ikutin terus perjalanan rosa bersama mbak siapa sih ini Karina Karina Mbak Karina jadi nggak uh, canggung-canggul bisa biasanya kalau untuk sama-sama perempuan <laughs> lebih enak nanya-nanya yeah, ya nanya-nanya yeah. <laughs> nih untuk teman-teman yang showroomnya mau direview oleh derosa otto silahkan menghubungi channel derosa otto atau nomor telepon di kolom deskripsi supaya uh, showroomnya semakin dikenal banyak orang, semakin gacor jualannya, amin ya Mbak ya? Silahkan hubungi uh, channel Dorosalto. Nah, kita mulai aja nih Mba, ya Mbak ya. Untuk uh, stok mobil di One Auto Galeri ini ada berapa nih untuk hari ini? Sampai saat ini hmm. ada 20-an unit. 20 ya. unit, banyak banget juga ya, ya Banyak. Ini baru di sini nih, ada warna yang bikin menarik iya. nih. Ini warnanya kuning, apa kuning ya iya, ini? Ya? Kuning. kuning. cakep juga ya, Mbak? Iya. Ya? Uh, boleh kita mulai nih, uh, biar teman-teman juga makin penasaran nih, apa mm -hmm. aja sih stoknya, promonya, sama diskon-diskonnya juga ya, Mbak? Iya, ya? Harganya betul. juga nggak kalah menarik nih. Ayo, Mbak, dari mana? Dari situ? Sini boleh? Ini boleh. Ini ada apa nih? Ini ada Toyota Raize, Toyota Sport, Wonton. Kuantun. Iya. Tahun berapa? Tahun 2021. Tahun 2021? Wah, iya. masih baru juga nih ya berarti iya. ya. Dia baru satu tahun. Baru hmm. satu tahun ya. Kilometernya berapa nih? Kilometer baru 11 ribu aja. 11.000 aja. Iya. Berarti masih gres banget ya. Betul. Pantusan body body masih iya. oke. Okay. Semuanya masih oke. Okay. Daleman. sih oke okay banget. Uh, mesin apa? Tapi nggak ada. Nggak ada kendala. Nggak ada kendala iya. semua. Uh, stock unitnya. Siap pakai? Siap. Siap pakai uh, Ini manual Matic? Ini Matic Oh ini yang apa yeah. uh, uh, Pajaknya panjang ya Mbak ya? Pajaknya panjang dong Kita nggak mungkin pajak-pajak <laughs> <laughs> Nggak diperpanjangin pasti ya Mbak ya yeah. Terus uh, ini uh, alamat SPK-nya mana? Di Jakarta Utara Jakarta Utara, iya. Oh, Jakarta Utara nih, teman-teman. atas nama perorangan, berapa Perorangan, perorangan. perorangan. Iya. Dia buka harga berapa nih, Mbak? Kita buka harga di 260 naik 260 masih bisa nego. Masih berarti masih bisa nego. Langsung ke Mbaknya aja iya, ya. Iya, langsung kontak aja. Langsung kontak aja Saya kaget. Saya kaget. Saya kaget. Saya Nomor teleponnya kaget. Saya kaget. Saya 2461 dengan Mbak? Mbak Karin Mbak Karin oh, paket kreditnya kan paket, paket kreditnya? kreditnya di DP 35 aja DP 35 juta angsuran kirang kurang lebih kurang lebih lima jutaan lima jutaan selama selama lima tahun lima tahun lima yeah. tahun untuk teman-teman Mumpung hmm. masih ada stok nih ya yang iya. terbaru nih ya kan? Masih baru. Kayak mobil baru. baru. Kayak mobil baru ketemu juga sama Mbak Karinnya ya iya. kan. <laughs> Satu lagi nih Boleh. yang warnanya sama nih kayaknya ya. Iya, warnanya cerah-cerah. Cerah -cerah. cerah ya secerah hari ini kita eh, yang banget cerah iya, banget hari ini. <laughs> ini ada mobil Toyota Yaris TRD 2019 Toyota Yaris TRD 2019 ya. oh, Masih baru juga ya? Iya masih baru juga Kilometernya? Kilometer udah di 50000 an rp 50000 Alamat STNK nya? STNK Agak panjang. dia Jakarta Timur Oh plat genap, alamat STNK Jakarta ya. Timur Panjangnya juga panjang, panjang ini ya? Panjang Manual Matic? Ini Matic Metik juga, atas nama perorangan juga? Uh, ini atas nama PT. Oh, atas nama PT. Iya, atas nama PT kalau Harga cashnya nya Mbak? Harga cash kita masih di 245, Nego. 245, tapi masih susah nego iya, ya. Kalau tuh paket kreditnya nih? Kita DP 30 Tiga 30 juta, tapi DP masih bisa kurang nggak sih, Mbak? Masih. Eh, masih pokoknya bisa kontek aja orang-orang lah. <laughs> Gantung kemauan teman-teman iya. juga ya. Angsurannya, Mbak, kalau DP 30 juta? Angsuran masih di 5 juta. 5 juta iya, lima juta selama lima tahun lima tahun iya. oke okay, mbak ini mobilnya masih rekomend juga tapi di sini tokonya dijamin ya mbak ya nggak bekas nabrak nggak hmm. bekas insiden kita atau garansi nabrak. mesin hmm? transmisi hmm. itu selama satu tahun selama satu iya. tahun garansinya yes kita oh, garansi mesinnya nih transmisi semua selama satu, satu tahun. tahun dan kita di sini huh? diskon 50% puluh persen penggantian oli di shop Endrexel Indonesia selama empat hmm. kali empat kali iya. Wow jadi uh, untuk konsumen nih nggak perlu takut-takut lagi ya iya. uh, ngambil mobil sini dijamin dijamin uh, garansi mesin yeah. 1 tahun yeah. penggantian oli selama empat kali yeah. ya kan nah, servis berkala juga <laughs> ini Oke rekomen banget teman-teman nih di One Auto Gallery yeah. satu lagi nih ada lagi ini apa nih ini Xpander Xpander tahun Tahun 2018. Tipenya tipe Exit. Exit. Iya. Tahun 2018, manual matik? matic. Matic. Matic juga. Terus pajaknya panjang pajaknya juga panjang, ya. Panjang, panjang. Alamatnya di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Atau sama perorangan? Perorangan. Perorangan. Uh, untuk interior semua masih original apa sih Masih, masih original. original. So, kita semua di sini unit pasti original Masih lho. original semua. Harga cashnya Mbak? Harga cash kita di cuma di dua ratus lima belas saja. Dua ratus iya, dua ratus lima belas saja. Nih, untuk standar, standar. Kalau untuk subscriber, dia rasa, so uh, kasih diskon lagi, nggak Mbak? bisa, bisa, bisa, ini karangin, karangin lagi, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, lagi. Yang penting mah ditunggu seriusnya. Kontak langsung Benar. ya. bisa, ya, bisa, bisa, bisa, Langsung bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, jam ya Mbak. Betul. bisa, bisa, bisa, bisa, kita di DP 2.5 juta. 25 juta. Angsuran, angsuran masih di 4 jutaan aja. 4 juta selama 5 tahun. 5 tahun. Oh. Yuk, lagi next lagi. Ini ada apa nih? Ini kita ini ada R3 Dreza. R3 Greza. Reza. Tipe paling tertingginya. Oh, tipe paling tertingginya yeah. ini. Ini tahun berapa ini? Ini tahun 2016. 2016. belas. Yeah. Manual metik, metik, metik. Pajak panjang juga ya pasti? panjang. Pasti panjang. panjang. Yeah. Atas nama perorangan? Perorangan. Alamat stnk yang mana nih, Mbak? Ini Tangerang sih. Tangerang. Tangerang Kota. Tangerang Kota. Buka harga berapa, Mbak? Ini cuma 175. 175. Iya. Masih bisa nego juga? Masih. Di sini mah semuanya masih bisa digoyang iya, semua ya. Iya, bisa digoyang. Kalau paket kreditnya? Kita bisa di DP 20 juta aja. Ini DP 20 juta. Ya. Angsuran? Angsuran sekitar 4 juta. 4 juta selama 5 tahun. 5 tahun. Makin penasaran aja nih stok-stoknya. Ayo. Iya. satu lagi nih? <laughs> Honda Brio Honda ya? Bio. Honda Brio tahun? Tahun 2017. Tahun 2017. Ya. Alamat STNK-nya? Ini ada di daerah Depok. Ada oh ini Depok. Pajaknya panjang juga. Atas nama perorangan? Atas nama perorangan? Iya perorangan. Manual Matic? Matic. Metik juga, iya. lumayan banyak metik nih ya iya, hari ini. Kita kebanyakan metik, metik ya. <laughs> di ibu kota biasanya banyak orang pernah pakai metik, metik ya. Karena perempuan juga maunya metik. Betul. <laughs> <laughs> Lebih ini. Ini di, di harga berapa mbak? Ini kan? cuma di 145 aja. 145 Teman-teman, <laughs> murah banget nih 145 juta, masih bisa nego juga. Betul, nah, masih bisa nego. Masih banyak bonus-bonusnya juga. Betul. Nah, tuh, masih banyak. Bonusnya juga tokonya dilayani sama Mbak Karin sampai jadi ya Mbak ya. Iya. Nego sampai jadi ditemenin Wah, sama Mbak Karin nego sampai jadi oh, nih, ngopi-ngopi nego sampai jadi. Iya. Harga case segitu paket kreditnya Mbak? Cuma di DP 17 juta aja. DP 17 juta, angsuran di 3 jutaan. 3 selama jutaan tahun. selama 5 tahun. Ini kita mau nawar nih, Mbak. Iya. Untuk subscriber dari Auto perwakilan nih. Iya. Untuk DP kan tadi berapa? 17 juta. 17 juta. Kalau kita tawar DP 15 juta dengan angsuran yang sama bisa? Bisa. Bisa. Kita <laughs> pasti bisa nego. Ah, uh, uh, screenshot aja kalau uh, subscriber dari Auto nanti kasih ke Mbak Karin, Mbak. Aku lihat videonya nih. Ini subscriber dari Auto. Dapat potongan ya, Mbak? Boleh. Ya, dapat bonusnya juga ya, Mbak? Ya, iya, bonusnya juga. Car. Next lagi ya, teman-teman. Nah, kita agak adem nih, Mbak. Ya, iya, aduh, agak, agak adem, adem ya <laughs> ini apa nih Interior. tahun tahun 2016 tipenya tipe adventure adventure iya oh, ini kayak uh, dalemannya wah masih orisinal iya. apa udah upgrade ini kita ini cuma sarung jok aja oh sarung jok Iyi. aja iya. tipe yang tadi tipe adventure adventure uh, alamat SNK nya mana nih mbak ini dia di alamat bekasi Bekasi, ya. pajak panjang juga panjang, ya. Pajak panjang. Alamat SNK Bekasi atas nama perorangan. Iya, perorangan. KM-nya berapa nih? Ini KM masih 6000 an 60000 ribuan di Tahun 2016. Oh, 2016. Masih worth it juga ya, masih ya. cukup worth. Kilometer life. masih lumayan lah. Masih yeah. lumayan lah kilometer, tapi servis record enggak record. Servis record kita, kita di sini servis record semua. Waduh, mantap pokoknya ya. Dijamin ini sangat worth it banget teman-teman. Iya. Uh, mesinnya iya. dijamin garansi juga. Iya. Mesin garansi juga kita ada, ya kan? Terus uh, kilometer juga masih masih oke. Okay. Oke. Okay. Terus servis record juga ya yeah. mbak, ya. Uh, ini uh, manual, Matic? Ini manual. Oh manual? Iya. Atau sama perorangan juga? Untuk paket kredit hmm. uh, belum dihitung, ah, karena belum. barang juga ini baru datang oh, banget. yang penting kontaknya dulu iya, ya Mbak? Iya oh, benar, ini dulu kak aku. ininya minta di dulu lah ya. Iya, <laughs> kontak dulu kak ah, aku. Oh, kontak dulu langsung ke Mbak ya. Tokonya dijamin nego sampai jadi ya nggak? Betul. Ditunggu teman-teman. Next lagi, yuk. Wah oh, ini 2022. Ini Suzuki apa nih? Ini XL7. Ini XL7? Wah belum iya, lama kita XL7 hidup. xl yang beta. Yang? Oh, yang, yang tipe beta. Iya. Dia yang menengah ya? Iya, yang beta nah. itu yang tengah ya? Iya. Tahun berapa ini? Ini tahun 2022. Tahun 2022? Wah, Wah masih baru juga dong ini. KM-nya iya. berapa nih? Baru 9000 ribu aja. Sembilan ribu juga? Wow. Masih baru juga ini. Iya. Manual Matic ini ya? Ini Matic. Ini yang Matic. Iya, yang Alamat STNK mana? Tanggerang Kota. Tanggerang Kota. Pajak juga panjang iya, juga. Iya, panjang. Matic tahun 2000. 22? 22 dua, dua puluh dua, dua puluh dua, kontak aja ah, ah kontak aja dua, <laughs> dua minta dikontak dua minta dua, dua aja, dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh Nah ini ada apa lagi nih Honda? Ini Honda Mobilio. Honda Mobilio tahun 2017. Tahun 2017. Ini ah. untuk ini tipenya tipe E. Tipe E. Transmisinya metik. Metik juga. Terus alamat tes nya mana nih mbak? Ini Depok. Depok. Ini sudah di KM berapa? Ini sama masih enam puluh ribuan aja? Masih enam puluh ribuan. Iya. Wow masih terbilang rendah masih tahun penduduk. 2016 ya. Iya, masih rendah juga ya. Berarti tapi om oh, masih original semuanya. Masih, masih original. Masih original. Atas nama pun dia ini atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Harga case-nya ini cuma 169 aja. 169. Masih iya. bisa nego juga. Nego dong. Kita masih bisa nego. nego, nego. Di sini emang gak ada yang Gak bisa goyang iya. ya, Mbak. Masih bisa goyang kita berdua. Mau aja. aja masih bisa digoyang, masih bisa goyang. <laughs> kalau dipake kreditnya kita di 20, DP 20 juta aja. DP 20 juta, iya. angsuran, angsuran di 3 jutaan aja. 3 juta selama kalau mau 5 tahun. 5 tahun. Iya. Wow, teman-teman nih Mbak Karin minta dikontak pokoknya Iya. Next lagi, Mbak. Yang dalam itu ya, so boleh. Ada unit gagah ganteng Oh Iya nih idola kita ini mbak. Gagah ganteng. Banget. Gaga ganten. Apa ini? Ini si Arvi Prestis Turbo. Si Arvi Prestis Turbo. Turbo. Uh, tahun berapa? Tahun dua yeah. ribu Masih tergolong cukup muda juga. Yeah. Si gagah ya. ganteng. <laughs> Biasalah. <laughs> tahun 2019. ribu sembilan belas. tadi. Iya. Yeah. Uh, manual nanti. Matic Matic, atas nama perorangan PT? Perorangan Perorangan, alamat STNK nya? Di Jakarta Pusat Jakarta Pusat yeah. Kilometer berapa? Kilometer puluh ribuan puluh ribuan, wow Masih tergolong Oke okay lah Oke okay lah Udah gagah Masih oke okay mesin yeah. Kilometer masih rendah Siapa sih yang nggak mau? <laughs> siapa, <laughs> siapa sih yang nggak mau? Jangan sambil diusah <laughs> <laughs> Harga case nya? Kita di 470. 470. Ya, 470. Masih nego kok. Masih nego juga. Banyak bonusnya juga. Betul. <guluh> Kalau pakai kreditnya? Kita di sini untuk kreditnya masih agak lumayan ya. Hmm. Dia DP, DP 40-an sih. DP 47. Iya. Tapi itu DP yang udah terendah atau masih bisa? Terendah? Masih bisa lah. Masih bisa. Masih ada potongan DP ya? Betul. Hmm. Angsurannya kurang Angsuran lebihnya? Angsuran kurang lebih di 7 juta. 7 juta selama, selama 5, tahun. 5 tahun Cepet teman-teman, takut nanti hmm. ada yang samber nih Selalu iya. udah gaya <laughs> Next lagi mbak, ini juga ada yang gagah juga nih Iya CRP juga iya. Ini Tahun? Nih, tahun 2019 juga cuma beda tipe Tipenya apa ya? Ini 2.0 dua titik kosong manual metik metik metik alamat STNK nya mana nih? alamat STNK ini. ini aku buka aja ya hmm, buka. ini tuh ada di Tangerang Selatan Tangerang Selatan mm -hmm. atas nama perorangan ya yeah, atas nama perorangan ini kilometernya berapa sama Mas puluh ribuan aja masih puluh ribuan aja masih masih ada... Pajaknya di bulan Maret ya, Mbak? Ya, ya, betul. Panjang di bulan Maret tahun 2023, ya, atas nama perorangan, pelatnya ganjil, ya. Harga cashnya, Mbak, ini di 420-an aja, 420, masih bisa nego juga, teman-teman. Masih. negonya langsung ke Mbak Karin. Iya, langsung nego <laughs> ke Mbak Langsung nego ke Mbak Karin. Kalau paket kreditnya... Kita kontak-kontakan aja kontak lah. Kontak-kontakkan aja. Tuh Mbak Karin minta dikontek iya. Buat tanya-tanya lebih lanjut atau tanya-tanya spek spesifikasi uh, kelengkapannya, Betul. bisa langsung kontek Mbak Karin. Kontak aku. Next lagi yuk. Banyak soalnya unit dari wow. kayaknya. Pajero Dakar. Empat kali dua tahunnya, tahun ini niknya 2017, ribu 2018 belas, Oh, jadi pemakaian 2018. ribu uh, pajaknya panjang, panjang di bulan Februari 2023, ribu dua puluh tiga, iya, iya, atas nama? Tentas nama pribadi. Pribadi perorangan iya. ya. Oh ini uh, alamat SNN Jakarta Selatan? Betul. Jakarta Selatan. Kita udah, ini udah yang ada sunroofnya. Oh, udah yang sunroof. Betul. Semua juga masih original? Masih dong. Masih original. Masih, masih original. Uh, kilometernya berapa nih? Kilometer di puluh ribuan aja. Kilometernya juga masih puluh ribuan. Betul. Wow. Si gagah ini, uh. Gagah, kilometer masih rendah. Wow, dijamin yeah. juga ya. Betul. <laughs> Ini harga cashnya berapa mbak? Ini harga cashnya itu masih di empat tujuh puluh empat tujuh puluh masih bisa nego juga. Masih dong. Masih bisa nego juga. Keren pokoknya deh ya. Iya. Kalau untuk paket kreditnya, untuk paket kredit kita kontak-kontakan aja ya. Kontak-kontak aja mbak Karin ya. Iya. <laughs> paket kredit uh, yang mau minat yang Serius minat langsung kontak Mbak Karin. Betul. Ada nomor teleponnya di kolom deskripsi atau nanti kita tampilkan juga. Ada WhatsApp-nya juga. Yeah. 24 jam on. Oh. On. <laughs> Next lagi Mbak. Yuk. Ini Daihatsu Terios. Terios tahun 2014 tipe TX. 2014 Betul. tipe yang TX. Manual, matic matic matic ya atas nama perorangan, atas nama pribadi. Uh, pribadi. Ini pajaknya juga bulan Februari ya? Iya. Tapi panjang. Panjang. Ya. Terus uh, platnya ganjil. Sangat, iya. Alamat SNK-nya di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Hmm. Kilometernya mbak ini berapa? Ini nih? kilometer udah lumayan tinggi ya, masih udah hmm? seratus ribuan. Seratus ribuan. Tapi servis. Udah pasti servis aman. Servis aman. Hmm. Juga, Record masalah. kok dia kaki-kaki juga masih aman Oh, ya. aman banget, aman banget. Pokoknya senyap ya. Iya, iya. <laughs> Kabinnya juga semua masih oke. Okay. Masih ori semua. Masih ori semua. di ini di harga cash. Ini harga cash cuma di 150 juta aja. 150 juta. Masih bisa nego. Iya, masih bisa nego. Masih bisa nego, teman-teman. 150 -teman. juta. Mobilnya juga udah siap pakai. Iya. Gagah juga, wow. Pokoknya juga body body masih oke okay banget, mulus iya, ya. Masih mulus ini. Ini bannya kayak baru. Bannya iya. masih baru ini. Iya. Bannya masih baru juga loh teman-teman ini. Kalau untuk paket kreditnya? Untuk paket kredit di DP 25 juta masih bisa nego. DP-nya juga masih bisa nego, teman-teman. Benar. 25 juta masih bisa nego. Benar. Kira-kira angsurannya di? Angsuran di 3 jutaan. 3 juta selama, selama 5 tahun. 5 tahun. Banyak pilihannya juga nih di One Auto Gallery ya, teman-teman. Pokoknya datang aja pilih-pilih deh. Iya, pilih-pilih uh, mobil idaman teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan harganya juga sesuai juga. Iya, bener uh, dong Tapi worth it banget di sini juga harga masih terjangkau iya. ya. Uh, masih pasaran teman-teman, itu pun masih bisa nego. Betul, masih kita bisa nego. Dan juga garansi juga. juga. Garansi juga, banyak bonusnya juga. Next Betul. lagi. Ini ada Evalia. Iya. Uh, tipenya? Tipe XP. Uh, tahunnya, mbak? Tahun 2012. Tahun 2012 tipe XP ya? Manual ya. Matic? Ini Matic. Ini juga metik, kebanyakan metik juga di sini iya, ya. Iya di sini kebanyakan metik. Mm -hmm. Itu uh, pajaknya panjang tapi ya. Panjang dong. Pajak panjang di bulan Juni 2023 iya. Ini atas nama perorangan? ya atas nama perorangan. Atas nama perorangan, alamat SNK-nya? di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Untuk teman-teman yang lagi cari wah itu dia tuh uh, mobil yang saya suka tuh. Nah kalau untuk iya. harga bisa langsung kontak Mbak Betul. Karin aja. Ini kita tampilin dulu uh, tipenya iya. tahun. Uh, sama uh, alamat SNK-nya, iya. jadi teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Oh ini yang saya cari nih. Cocok nih buat berkeluarga. Ini untuk keluarga. Untuk harga Mbak Karin masih uh, kontak dulu. Oh, iya. karena, karena barangnya baru, eh, karena barangnya baru datang ya Mbak Karin iya. jadi mesti dihitungin dulu ya Mbak. Iya betul. <laughs> Tapi untuk teman-teman mah dikasih harga terbaik pokoknya. Betul. Untuk teman-teman. Harga udah pasti murah lah. Harga dikasih yang paling murah. Iya. Next lagi? Yuk. Boleh. Nah, ini ada apa, Mbak? Ini Daihatsu Ayla tipe R Deluxe. Tipe R Deluxe. Betul. Tahun tahun 2018. Tahun 2018. Iya. Ini platnya genap, ya ya. Iya, kenapa? Uh, ini juga, Ini di Tangerang Selatan juga. Tangerang Selatan. Ini harganya. Ini harga cuma di 130 juta aja. 130 juta. Itu masih bisa nego. Masih bisa nego. Iya. Wow. Nah, nah. cuma kalau unit ini hmm. sudah di DP. Oh, sudah di DP. Betul. <laughs> Ini semua yang di belakang ini udah di DP mbak. Betul, karena di sini jualnya cepet banget Wah, pergantiannya tuh teman-teman. Di sini seminggu itu bisa udah Banyak. berubah lagi ya. Iya betul. Jadi untuk teman-teman ada saran nih kalau yang ada mobil idamannya cepet-cepet deh. Buru-buru ya. kontak aku. Buru-buru kontak mbak, Ka mbak Karinnya, karena di sini pergantian mobilnya wow cukup cepet, cepet banget. Cepet banget, karena harganya juga relatif iya, ya mbak. Iya betul. Ini juga di DP ini tipe apa nih mbak yang udah ini di DP? Ini untuk ini itu tipe Yaris mm -hmm. tipe G. Yaris tipe G. Iya. Ini juga udah ter DP juga. Betul sudah ter DP tahun 2019 dia. Ya. Tahun 2019 berarti ada Ayla ada Yaris. Ini, CRV. ini satu lagi si Honda Honda Arvi. Oh udah di DP juga. Betul. Ini pantasan ininya udah dikasih tiket hijau apa iya. sudah terjual nih ya terjual sih. Iya. Wah, teman-teman, di sini cepet banget perputarannya, mobilnya cepat laku juga, mm -hmm. jadi teman-teman yang untuk cari-cari unit juga boleh datang langsung ke sini, iya, cari, cari langsung. di One Auto Gallery, ini uh, maksudnya Serba Oto semi ya? Betul. Karawaci di blok berapa nih, Mbak? Ini di blok A, huh? A5, nomor 3 dan 5 nomor tiga dan lima dia ada dua ini ya Pak iya yeah. mobil stoknya banyak karena mm. showroomnya lebar yeah. <laughs> betul ini juga, udah terjual juga betul, ya. sudah terjual, terjual wow. juga ya betul sudah terjual juga teman-teman berarti showroomnya rekomen banget buat teman-teman nih yang cari-cari unit Uh, mobil idamannya bisa langsung ke sini atau kontak mbak Karin juga boleh kontak aku langsung tanya mbak ada stok apa aja ada stok mobil yang teman-teman cari boleh tanya-tanya ya bisa tanya langsung ya? bisa tanya langsung sama Mbak Karinnya nah teman-teman itulah tadi Info-info dari Rosa di One Auto Gallery iya. bersama Mbak Karin. Semoga menjadi rekomendasi untuk teman-teman semua yang lagi cari-cari unit. Ini juga harganya juga rekomen banget ya Mbak Betul, ya. Betul Mbak. Untuk teman-teman dari Rosa Auto jadi tahu nih info-info. Iya. Jadi bisa langsung kontak Mbak Karin aja ya. Betul. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya, ya. Nama -nama. <laughs> Jangan lupa hubungin Mbak Karinnya ya teman-teman. Boleh juga hubungin Rosa juga. <laughs> Terima kasih banyak teman-teman. Salam otomotif Derosa Oto.